Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Kembali lagi kita di channel Restu Properti ya Pada sore kali ini kita akan review Satu lokasi Tanah sawah ya Yang terletak di Kampung Karadenan desa Cisande Cisantayan, Cisaat Sukabumi dengan luas 11.393 meter atau kurang lebih sekitar 12.000 total keseluruhannya lokasi tersebut sangat strategis juga, terus sangat produktif. nah di bagian depan langsung dialiri uh, irigasi ya, yang masuk langsung ke lokasi sawah tersebut. status e, kepemilikan hak milik ya sertifikat ini sawahnya produktif satu tahun itu bisa tiga kali panen setiap musimnya e, pendapatan sekitar di enam sampai tujuh ton cukup menarik bagi anda yang ingin berinvestasi ya untuk masa tua atau mau bercocok tanam, nah ini kawasan sangat uh, cocok bagi anda yang mau berinvestasi. Purnya langsung mengarah ke gunung ya, gunung juga. Nih. Akses roda dua, tapi jalannya udah dicor beton ya. 100 meter dari parkiran mobil bagi anda yang berminat dengan lokasi yang kami tawarkan bisa hubungi nomor yang ada di bawah kolom deskripsi itu kita bisa lihat juga ya kedepannya itu berbatasan langsung dengan rumah warga dan ada juga sekolah di situ ya. Nah ini sawahnya datar banget tuh kelihatannya. Oke cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.